Allah membolak balikan hati itu lebih gampang dari kita ngebolak balikin tangan kita gampang banget nih. Jadi nggak ada yang di mata Allah atau dalam persepsi Allah ada hati yang kayaknya nih susah banget nih dibalik, dibolak balik. Jadi kamu mending nggak usah ke situ lagi deh. Saya juga kewalahan ngebolak balik hati dia nggak mudah. Terus kenapa ada yang dibiarkan, ada yang dibalikan hatinya? Karena ada yang pantas, ada yang tidak pantas. Jika kita sudah punya kepantasan, Allah akan balikan hati kita kepada kebaikan, Allah bolak balikan. Gitu juga dengan hati calon mertua, gimana pun dia ngeblok, nge gak boleh masuklah, gerbangnya digembok segala macam, ah cuma gerbang. Mau seribu lapis gerbang kalau hatinya dibalikin, hilang semuanya tuh, gampang banget kan.